sekali <Skiller> ah, um, um, um. hey players kalian suka nggak game yang berbau Jepang apa yang terlintas di pikiran kalian tentang Jepang Woi, Wah jangan mikirnya kesana. sana tahu nggak Yakuza kali ini Mimin akan membahas game yang bertemakan gangster Yakuza Kimawi jangan skip videonya kita review bareng-bareng Yakuza Kimawi merupakan game action Adventure untuk PlayStation 3 dan 4 Yakuza Kimawi merupakan remake dari game pertama dari Yakuza series yang keluar di PS2. Versi Inggrisnya dari Yakuza Kiwami ini keluar 29 Agustus 2017 silam. Untuk para pecinta Yakuza Series, game ini ditunggu-tunggu di mana mereka ingin melihat game PS2 yang mereka cintai dulu dibuat dengan grafik PS4 dengan cerita tambahan. Untuk penggemar baru, Yakuza Kiwami ini merupakan cerita lanjutan dari Yakuza Zero, di mana Yakuza Zero ini memiliki review dan rating yang bagus dan membuat Yakuza Series semakin dikenal. Pertanyaannya, apakah game ini good game atau bad game yang pertama dari segi grafis Grafik di game ini hampir sama dengan grafik Yakuza 0 mana facial expression untuk para main karakternya dibuat dengan baik sehingga terlihat nyata Efek cuaca seperti hujan, genangan air dibuat dengan detail dan indah Tapi untuk lokasi yang berada di luar map area Grafik gedung-gedung terlihat kurang bagus dan NPC-NPC yang hampir semua terlihat monoton Akan tetapi hal-hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi keindahan game ini Yang kedua tentang gameplaynya Untuk gameplay dimana seperti battle-up game kita memiliki empat style fighting. Tiap style fighting memiliki kelemahan dan kekuatan sendiri. Untuk mendapatkan skill baru, kita harus menaikkan experience. Untuk menaikkan experience, kita bisa melakukan banyak hal seperti makan, bermain mini-games, melawan tak, menyelesaikan side story, dan juga main story. Salah satu fighting style, Dragon of Dojima, kita harus mengalahkan Majima untuk mendapatkan skill baru. Majima Everywhere merupakan salah satu konten tambahan di Yakuza Kiwami, di mana kita akan bertemu Majima di beberapa tempat yang tidak kita sangka dan kita harus mengalahkannya. Secara keseluruhan, gameplay dari Yakuza Kiwami ini terlihat smooth dan challenging. Yang ketiga, story dan side story-nya. Story merupakan faktor utama dari Yakuza series, di mana setiap game Yakuza mereka dapat menyediakan story yang menarik dan menyentuh. Di kuzakiwami, kita memulai cerita di mana Kiryu dipenjara selama 10 tahun dan saat dia kembali, Tojuk Clan dalam keadaan yang rumit. Kiryu yang mencari Yumi malah menempatkan dirinya di tengah-tengah masalah yang terjadi di Tojuk Clan. Di perjalanan Kiryu bertemu Haruka, seorang anak perempuan kecil yang sedang mencari ibunya dan ternyata dia juga berada di tengah-tengah kekacauan Tojuk Clan. Kiryu pun menjaga Haruka dan orang-orang yang mengincarnya. Dengan berbagai masalah yang terjadi, Kiryu dengan Bedes menyelesaikan semua masalah tersebut dengan ending dan adegan-adegan yang menyentuh. Cerita yang menceritakan tentang friendship, love, dan loyalty ini sangat menarik. Set story dari Yakuza Kimawi juga tidak kalah dari main story-nya. mana terdapat 100 side story yang dapat kita jalankan dengan beragam cerita mulai dari lucu, sedikit aneh, dan cerita yang berhubungan dengan main story -nya. Main story dan set story menjadi poin kuat dari game ini. Yang keempat karakternya Karakter-karakter dalam Yakuza Kiwami ini memiliki background yang menarik di mana ada Kiryu seorang mantan Yakuza yang telah dipenjara selama 10 tahun karena membunuh bosnya Nishiki yang merupakan teman lama Kiryu yang sudah berubah dan menjadi orang yang berusaha mendapatkan kekuasaan dengan apapun caranya Kita dapat melihat karakter-karakter ini di posisi mereka saat ini Karena suatu hal dan kita dapat merasakan koneksi dengan karakter-karakter tersebut dari empat poin tadi, Mimin merasa bahwa game ini merupakan game yang menarik dengan beragam cerita yang mereka sediakan dengan karakter-karakter yang menarik. Gameplay dari game ini juga menyenangkan dan juga challenging pada saat kita boss battle. Menurut Mimin, game ini worth it untuk dimainkan untuk penggemar baru dan lama. Untuk penggemar baru dan lama pasti tidak merasa rugi memainkan game ini karena game ini memiliki banyak konten yang dapat dimainkan. Langsung skor dari Mimin 4,5 per 5.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 Jangan malas baca deskripsi video karena di situ banyak info pentingnya. Permainanmu kalian sendiri yang menentukan. Mimin Zone Cabut. <tuh>